gimana sih kajarin dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska Official. Oke jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset balik motion lagi ya Nah oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke okay, langsung lanjut ke episode yang kedua Oke lanjut ke preset yang ketiga Oke lanjut ke preset yang keempat Oke lanjut ke preset yang kelima <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang keenam Jodoh itu urusan Tuhan Tapi kalau bisa request maunya sih kamu <laughs> Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh. yoge. Oke okay, lanjut ke preset yang kedelapan. Oke okay, lanjut ke periode yang ke-9. Okay. Oke lanjut ke preset yang ke-10. Kenapa cinta takut, nah takut kehilangan kamu itu Oke lanjut ke preset yang ke-11. Privacy tapi nobar ya, yeah, makanya jangan banyak mabok bang. Plok. Lagi tinggi nits, nobar dong. <tik> Oke, lanjut ke bridge yang kedua belas. Oke lanjut ke presiden yang ke tiga belas Oke lanjut ke presiden yang ke empat belas Oke lanjut ke prese yang ke-15. Sekolah tetap di hati karena yang di hati uang jajan. Oke lanjut ke prese yang ke-16. oke lanjut ke riset yang ke-17 oke lanjut eh udah selesai guys ya oke guys jadi mungkin segitu aja risetnya ada 17 guys ya jadi kalian bisa cari linknya itu di deskripsi guys ya oke sampai jumpa di video selanjutnya